saja. Nah, ini. Ini bagian belakang saya ambil yang untuk tingkat susunnya ini. Satu belakang, nah, ini saya keluarkan 10. Nah, ini dua yang bagian belakang ini keluarkan 20. Nah, ini bagian ketiga belakang itu saya keluarkan 30. Jadi, setiap susunan itu saya keluarkan 10, 10, 10. Nah. Seperti ini penampakannya. Nah, ini bagian belakang semua saya ambil. Nah ini bagian tangannya, pola tangannya, karena tangannya itu Sabrina. Nah ini udah keluar, keluar sekian untuk rumus tangan Sabrinanya. Nah ini bagian depan, itu bagian uh, dadanya saja saya ambil. Jadi yang untuk susunan, susunannya itu, yang untuk tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 itu saya pakai yang di belakang semua, biar sama rumusnya. Nah, jadi kelihatannya itu seperti ini. Nanti baru kita bentangkan ke kain. Setelah itu, kita bentangkan ke kain. Nah, ini bagian belakangnya itu. Nah, ini saya kasih kampuh sekitar uh, 3 atau 2. Dan di sini 1,5. Di sini 1,5. Nah, di sini nggak putus. Di sini sekitar 1,5 ya ini dua lapis udah dibentang kayaknya dua lapis di sini enggak putus dan ini bagian depannya nah bagian depannya juga sama ini enggak putus nah ini 1,5 di sini tiga, di sini 1,5 1,5 untuk kampuhnya ya 2 atau 1,5 ya nah jadi kira-kira seperti itu nanti baru kita gunting setelah itu nah ini bagian satu tingkat yang belakang kita pakai kroms belakang nah ini 1,5 1,5 untuk kampuhnya dan jangan lupa diradar nah ini juga 1,5 nah bagian ujung ini enggak putus enggak putus dan tidak dikasih kampuh nah di sini 1,5 1,5 Ini udah dua lapis kain. Nah, udah dua lapis kain. Nah, di sini saya kain, saya pakai kain satin Roberto, Roberto Cavallina. Ini udah um, berapa lapis ini? Nah, udah dua lapis ya, dua lapis kain. Nah, seperti ini jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 nah ini langsung kita buat dua bagian depan dengan bagian belakang nah ini jadi ada 4, 4 lapis kain ada 4 lapis kain ya bukan 2 lapis kain, 4 lapis kain ini udah bagian depan dengan bagian belakang nah setelah itu nah ini untuk bagian satu uh, belakang itu setiap Potongan ini saya 1,5. Di sini nggak putus. Nah, di sini 1,5. Di sini juga 1,5 dan di sini udah empat lapis. Jadi sama untuk tingkatan satu belakang dengan tingkatan dua belakang sampai ke tiga tingkatan belakang. Jadi ini uh, saya kasih contoh yang untuk satu belakang saja. Nah, jadi dua belakang dengan tiga belakang itu sama. 1,5 di bawah, samping kanannya 1,5, atasnya juga 1,5. Dan bagian bagian ini. Nah, bagian ininya enggak putus ya. Sama untuk tingkatan 1, 2, dan 3. Setelah itu, nah ini setiap uh, baju yang tadi udah dipotong untuk kita radar. Nah, radar seperti ini ya nanti kita jahitnya itu rapi nah ini saya rader nah rader saya pakai warna hijau nah itu kita timpah baru kita nanti rader nah seperti ini ya nah, ini kita rader semuanya untuk setiap polanya kita rader biar ya, nanti jahitnya itu rapi ya ini untuk setiap potongan yang sudah dipotong di bagian depan. Nah, jadi kelihatannya itu seperti ini, dan juga sudah diradar. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian belakangnya, ini bagian belakangnya. Nah, ini bagian satu tingkatan belakangnya nah, ini udah empat tapis di bagian depan dan bagian belakang. Nah, ini juga bagian. Uh, dua tingkatannya, nah. yang kedua tingkatannya yang kita ambil dari pola belakang itu juga kelihatannya seperti ini. Nah ini yang bagian tiga belakangnya. Nah seperti ini dia dan juga sudah di radar. Ini bentuk tangannya. Nah ini udah dua lapis yaitu untuk bagian kanan dan kiri nanti. Nah seperti ini. bentuknya. Setelah itu kita gabungkan untuk bagian tangannya. Nah ini bagian sisi sisinya itu kita kita jahit kita jahit. Nah seperti ini. Nah ini untuk tangan. Nah itu tangannya. Nah ini tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiganya. Nah jadi kalau dibentangkan tuh seperti ini dia. Nah, seperti ini. Nah, lehernya itu saya pakai leher Sabrina. Nah, bagian pinggir-pinggirnya itu kita jahit ya, bagian jahit. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bagian tangannya kita jahit. Nah, ini bagian depannya. Ini pakai leher Sabrina. ini kita jahit pinggir-pinggirnya jahit pinggir-pinggirnya jahit ya kita jahit kita satukan untuk bagian pinggir-pinggirnya untuk jahit karet yang dipinggang nah itu seperti ini 1,5 jangan sampai kena ke karetnya nah ini udah di bagian ujungnya itu nah ini saya ikat pita gitu. Nah, nanti baru kita masukkan, baru kita jahit sisanya ya. Nah, jadi kelihatannya itu seperti ini. Kalau dari dalam, nah, itu kita ukur seberapa mau kita uh, karetnya itu gitu. Nah, sampai di sini. 38 ya. Sekitar 38 gitu punya saya. Nah, jadi dia kalau ditarik itu melar. Nah. Jadi tergantung dari kalian, kalian mau lebarnya itu se seberapa macam mana gitu. Kalau saya 38. Nah, kalau kalian terserah kalian untuk gitu. Setelah itu, nah ini bagian pinggangnya itu saya menggunakan karet nah, karet seperti ini nah, tinggal kita jahit jahitnya, jangan sampai kena karetnya nah ini kita satukan tingkatan satu, tingkatan 2 sampai tingkatan 3 nah, jahitnya itu seperti ini ya nah ini tingkatan ketiganya kita sambungkan ke tingkatan 2 nah, seperti ini Kita jahit kalau kita sudah satukan pinggirnya baru kita satukan untuk tingkat baju tingkatan 1 sampai tingkatan 2 sampai tingkatan 3 sampai selesai setelah itu jangan lupa di obras nah ini udah saya obras setiap Tingkatan dan bajunya itu udah saya obras, biar dia kuat. Nah, ini tinggal kita udah kasih jarum pentul, nanti baru dijahit ya. Ini untuk tingkatan yang ketiganya. Nah, ini kalau kelihatannya yang dari dalam ya. Nah, ini dari dalam, kira-kira seperti ini dia bentuknya. Nah, seperti ini. Hmm. saat menjahit untuk tingkatannya itu nah ini tulangnya itu harus ketemu tulang ya nah ini tulang yang di sampingnya itu harus ketemu tulang dari tingkatan 1 sampai tingkatan 2 sampai tingkatan 3 nah, jadi harus lurus nah seperti itu kira-kira seperti ini nanti di ujungnya itu kita obras lagi Nah ini udah ada dipentul nanti tinggal jahit bagian lehernya itu sama, saya kasih karet lagi lehernya itu saya kasih karet, jadi sama jahitnya, kayak karet yang di pinggang, nah penampakannya itu seperti ini, kalau sudah jadi nah ini saya kasih renda hitam di bagian bawahnya nah ini leher Sabrina, jadi bisa dinaikkan, bisa diturunkan nah ini panjangnya sekitar uh, sepanjang saya setinggi saya, nah seperti ini. Silakan dicoba.